Apakah USD/CAD akan bergerak bullish? Secara umum, bias harian pergerakan USD/CAD terlihat berada dalam kondisi bullish rebound dan jika diperhatikan harga sedang mencoba melakukan fase konsolidasi. Jika pergerakan USD/CAD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,267,44 sampai 1,264,99 juga, indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1,269,39. Sebaliknya waspadai jika harga USDCAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.26499, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.26054. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212